gimana well. sih kok hukumnya kalau minggu kita ada kerjaan tapi minggu kita juga harus ke gereja mana yang harus kita pilih sebenarnya itu kemana sempat kita perdebatkan juga nih di kantor. <laughs> ada juga nih? yang yang ada di kotbah tiba-tiba ada Shopee CEO. Oh iya, deh Oh deh. Shopi <laughs> CO, deh. Nah, enak, nah, enak Enak ya. Emang boleh kok seliar itu untuk lo nggak pakai baju terus lo nge ngevep asik juga nih si Andre nih kotbah. <laughs> Gimana ya gitu lo kalau masuk gue. <laughs> iya oke. Okay. Anggaplah kita kerja di gereja. Berarti sama aja kita karyawan dari perusahaan gereja tersebut. Perusahaan gua ngomongnya korpo nih karena uh, udah karyawan katanya hmm. jadi korpo kan hmm. kita berarti ngomong uh, ala corporate terus ternyata setelah lu kerja di sana hmm. lu di-demand untuk melakukan banyak hal yang bahkan korpo yang punya gaji lebih besar aja nggak sejauh itu nggak ya. mewajibkan lu untuk hal-hal itu uh, misalnya rata-rata uh, mungkin anak-anak muda Kristen ya <laughs> Kalau udah ngeliat yang namanya pelayan Tuhan Orang oh, tuh jadi segan, ekspektasi segan ya. satu tiga, segen tiga. Tiga, iya. iya, walaupun kita gak tahu nih kita segennya hmm. karena apa okay, Iya gitu. Halo Bravers, balik lagi di konten BRAVE Harus begitu ya, harus begitu banget ya Brave tol Iya kan mesti brave Oh iya oke okay. siap siap siap Dan mudah-mudahan konten ini bakalan menjawab uh, pertanyaan keresahan kebutuh -ubuh kebutuhan. Oh. Ya, tapi karena kita setnya begini gak mungkin kita cuma berdua doang Betul. Dan gua gak mau basa-basi kayak konten-konten itu lain. Kalian pasti penasaran kan kita <laughs> bertemu siapa hari ini? Wah <tuk> <di timeline tuk> ada di <tuk> thumbnail <timeline tuk> ada, thumbnail ada, judulnya ada ya iya, kan? Gue juga <tuk> bingung juga emang itu. Nah, Kenapa belum disebut? Iya. Kan? Kenapa <tuk> anda sudah keluarin suara oh, okay. dong? Anda nanti <tuk> dulu dong. Memang saya tidak tidak setuju konsep tadi. Tapi tolong tolong kita berjalan dulu lah. Tolong bantu ya. Kita sudah kedatangan kedatangan kita mendatangi dia sebetulnya. Kita numpang studio dia sebetulnya dan dia adalah? Aldo. <laughs> detektif <laughs> Aldo tempat <laughs> Aldo Lu agak <enggak> risih gak sih dia panggil? Risi <laughs> <ngasih dipanggil, laughs> risih risi, risi, risi, risi. Ya? Risi. Tapi kan memang, masa dipanggilnya X close the door kan enggak? Hmm. Hmm. Ini orang <laughs> Jadi kita <laughs> ngobrol bareng Detektif Aldo Saya thank you buat Aldo yang udah join sangat sama puji Tuhan, bisa kasih tempat Mudah-mudahan uh, lu juga bisa ngutarain apa yang jadi keresahan lu Emang ya. banyak, banyak yang mengin keresahan dia? Karena Digit, lu kalau nonton pernah gue bikin podcast sama dia tuh hmm? ya Amam Oh, Tentang gereja tentunya ya tentang Gak di publis tapi well oh, gak di publis oh, eh, Kok jadi di publis? cape kan doang adik, bro. Oh. Oh, Iya satu doang nah. Oh ada yang dibuang ya sama lu ya? Ada yang dibuang Berbahaya Tapi kalau kita ngobrol cuma bertiga Takutnya nih kayak kita cuma ngobrol dan jadi ngomongin Betul Gitu Makanya, kita sewa pendeta di sini, ya? Enggak, saya enggak sewa, Nggak sewa. Oh, ya. Sorry, ya. Red card mah emang ada lagi, red card. Emang ada, gembala, gembala red card ada. Oh, ada. Oh, bisa begitu ya? Hmm. Ini gembala kita, gembala kita betul. Hmm. Nah, kita sambut Pastor Andre. Oke, mana sih? Raja naik Kalau kalian berharap Andre tunggal bukan? Bukan. Aduh, iya. Anda tahu, Lani juga buka. bukan. Bukan ini Andre Inspire. Mm. Jadi kalau hidupnya gak inspiring Hancur Kalian suruh ganti nah, Aduh nama mm -mm. Berat nama itu <laughs> Beban, sekali lagi nama Instagram kenapa harus inspire gitu loh D Dapetnya begitu Oh. Ya, dapetnya begitu. Tuhan bilang begitu dapetnya... Ya <tuk> harusnya <tuk> begitu ya <tuk> Tapi <tuk> kontrik kok gak kayak gembal gembala-gembala lain ya? pakai jam mewah ya? Oh <tuk> gitu ya? Ya gak branded nih jamnya nih Emang ada? Huh? Banyak. Oh, banyak. Ada di epic ada juga gede. Oh, ini oh. emang jam banyak game apa nih? Xiaomi ya berarti ya? Iya, ini Xiaomi buat oh. kesehatan. Berapa nah, duit? Berapa di sekitar berapa duit sekitar? Berapa duit? Ini kurang lebih ya? Dikasih juga sih ini. Oh. Ya, oh. tapi kalau lu mau bikin malu kembali aja lu kok. <laughs> udah murah dikasih oh, ya? udah murah <laughs> dikasih lagi. <laughs> Gayanya <Kacamnya laughs> seperti apa mestinya? Harusnya uh. kan mewah dong, pakai uh. okay, jas, jam branded, gitu yeah, dong, ya. belt juga gede. Gua gak pernah lihat ini... antri pakai belt <laughs> yang <laughs> pakai HLP apa apa ambil alfabet. <laughs> ini <tuk> disangka gue <tuk> bengok <tuk> gitu-gitu ya. Ini mestinya di segmen 2 maksudnya. Oh iya, iya ini iya. beda dari nah, ya, iya, tadi terganggu mau okay. penampilannya kuantitas. Ah oh, iya iya iya Karena sebetulnya iya. kita enggak bahas itu. Oh, itu iya, di, iya. di, okay, okay, okay. di segmen di sesi berikutnya. Karena kita kali ini kita bahasnya tentang basic-basic aja. Gereja kita bahasnya. Gereja? Apakah perlu? Apakah harus? Apakah perlu? apa harus? Hmm. Oke. Okay. Sebelum kita meluas, mungkin kita di sini sepakati dulu ya kalau hmm. gereja hmm. itu orangnya gereja sesuai hmm. dengan Firman juga ya artinya. Okay. Nah, kalau dari Quandre memang gereja itu apa maksudnya? Kalau gereja memang kan orangnya, setuju. Ya. Gitu, secara universal orangnya, tapi secara komunal okay. juga orang-orang orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan kan perlu komunal bersama-sama tuh. Hmm. Kalau udah bersama-sama itu di bidang gereja. Jadi bukan gedung. Jadi kalau ada gedung tapi orangnya nggak ada. Hmm. Ya nggak jadi gereja juga kan, yeah, yeah, yeah. Hal -hal gereja juga hmm. gak, gak. Jadi secara universal betul orang-orangnya, tapi secara komunal orang-orang tersebut yang berkumpul bersama-sama, ya nggak harus di gedung manapun, ya itu gereja juga. Oke okay. gitu. oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini pendapatnya Quanri sendiri sebagai pastor, sebagai gembala gitu ya, mengalami yeah. pandemi kan udah dua tahun lebih tuh. Iya yeah, ya yeah, betul banget. Uh, akankah reborn atau orang-orang mungkin udah mulai oh, PW nih online, online mas online iya ya bisa pakai celana pendek di rumah oh, iya. tanpa harus ke gereja emang kalau ke gereja nggak boleh pakai celana pendek lo boleh aja sih boleh kan boleh. emang boleh. ada gereja yang melarang untuk celana pendek tetap ada bro oh ada ya, oh baik udah, baik udah, gitu, udah, udah. udah, udah. <laughs> lebih ke <gengsi> sih <laughs> oh, oh gitu oh, oh, ya, iya. Iya. Iya, iya iya iya iya iya tapi mungkin enggak reborn kok hmm. kalau saya sih melihatnya dibilang reborn kayak dulu bisa jadi juga sih. Oke. Okay. Bisa jadi karena mungkin orang-orang Indonesia kan beda culture, mungkin juga kangen gitu ya. Tapi saya justru melihatnya enggak enggak untuk dipertentangkan tuh antara hmm. kayak di versusin antara yep. online dengan onsite. Yep. Saya pribadi memandang online itu tools juga loh. Tools juga betul. Tools juga. Jadi istilahnya kayak tools tambahan bukan kayak yang nonton online terkumpul. Waduh, itu hmm. kacau sekali enggak gitu ya. Tak ada tak tuh yang gitu emang. Ada yang kayak lah, gitu Lah bisa Hah. saja Bisa saja ya Mungkinan kan banyak Oh banyak Jadi penting kan online tapi QR Code tetep ada di Youtube kan eh. Buat persembahan Iya betul, ya. betul Buat oh. siapapun yang ingin menabuh Betul Enggak si tapi gua tau arah dia kemana <laughs> Bukan kesitu Kali dia di <laughs> Bukan situ <laughs> dia Orang ada QR Code, ya Ih, QR code nya ganggu tau Oh iya Udah apa ngeganggu ya QR Code Iya ganggu buat gua Emang ngapain lu af streamer kalau tiba -tiba deh. Tiba-tiba ada AdSense gitu. <tid> <tid> ada sesaria oh, di sini, iya. ya. Iya, orang lagi khotbah, muncul iklan kopi kok. <tid> kan gak nyambung ya maksud gue ya. <tid> <tid> ya ada juga yang yang ada penetali lagi khotbah tiba-tiba ada CO, iya, deh, c Shopee CO. Oh deh, Shopee deh. Enak kan enak ya iya. Ada <tid> Ronaldo jadi di chat maksud gue. <c> Kayak enak ya. Saudara tua <tid> mengatakan, <c> Oh deh. Tapi deh, enggak enak kan. mesti di <tid> <tid> skip lama lagi. Iya, mari bersama-sama katakan. <tuk> oh, eh benar juga. Enggak semua semuanya mati itu premium ya kan? <tuk> oh, betul. Betul. <Atas> tidak. Heeh, <tuk> <tuk> benar-benar benar. Tapi bisa hybrid gitu ya kok. Maksudnya sekarang mungkin yang yang offline, yang online gitu ya. I think so ya. Hmm. Jadi maksudnya justru jangan dipertentangin lah jangan hmm. dijangan kan wah ini kubu kiri ini kubu kanan ini tim A tim B menurut saya itu justru tulis tambahan karena memang sih, selain satu sisi menjangkau orang-orang yang di rumah ataupun yang belum bergereja bisa jadi kan itu tulus buat orang kenalan juga ya tapi kita tuh masih ada online nggak sih kok saat ini belum membuat online okay. tapi sementara pakai ini lo Google Meet Oh jadi join, di, join. Iya, jadi kayak hybrid gitu yeah, yeah. soalnya ada beberapa teman teman kita kan ada yang di luar negeri ada yang di rumah juga yang yeah, yeah. hmm. masih belum berani memutuskan datang ke gereja maksudnya karena kondisi kondisi pandemik begini kan orang kan free free aja kan yeah. mau hmm. dari rumah dulu atau dari apa dan saya sama sekali tidak mewajibkan orang mau gitu maksudnya oke okay. yeah. iya tapi kamu di rumah ya why not gitu sih menurut saya. Iya, iya, iya. Ya. ya pengeluaran bertambah juga buat beli alat streamer kan. Mau oh, pasti. Iya benar. Pasti. Persembahan tapi kan berkurang kan. Karena gak ada QR code kita kan. <tuk> gua gak pernah gitu Ada. kita ada QR code tau Oh, ada nah, di layar. ada. Ya. Tapi tapi enggak enggak enggak saat code bar. Oh, gak saat code. Cuman nah, kayak cuma detik 16 detik gitu. berarti kritik gua tadi netral ya. Belum hmm. lihat bosan hmm. kan. Oh, iya. Netral berarti tadi. Enggak, tapi kan kalau di Raja Wali memang gak nodong enggak emang nggak ya, emang nggak ada sesinya kan ya. kalau dirajawali emang nggak ada kalau nodong tuh kan kalau ini apa ngoper-ngoper tas persembahan aduh, tuh aduh itu, itu namanya kantong kolektor iya ya, oh itu kantong kolektor uh... Oh berat soalnya kan dibawa-bawa <tansi> kan dibawa bawah -bawa, tas persembahan ada gagangnya dua. Dulu udah berapa lama dibawa-bawa di gereja dong <laughs> kolektor aja kata orang. Soalnya kan gue sekarang di Raja Wali oh, iya, nggak iya, ada bener. tasnya. Bener, gue bener, sih tetap bener, bener, bilang itu tas persembahan karena dibawa-bawa. Bener, bener, bener, ada sih sista sendiri deh <laughs> kan iya, iya. <laughs> kayak lagi abis khotbah terus saudara kita memberikan <laughs> yeah, yang terbaik. Siap-mari siapkan yang terbaik sebelum itu kita berdoa dulu. Mulai beredar itu. Tapi ngomong-ngomong ada gereja nih well yang gue lihat tuh kantong persembahan ini kalau dulu kan kebuka well zaman dulu kita. Yang kebuka aja gitu ya. Sekarang kan ada yang cuma segaris doang tuh itu Kenapa tuh takut dicolong maksudnya bagaimana? Lo kadang-kadang motifnya gini. Iya, kamu juga besar dari gereja ya, maksudnya kasih kantong persembahan pertama begitu. Heeh, uh, uh, pertama begitu tuh gimana maksudnya? Lupa bawa persembahan, uh. persembahan uh. uh -huh. pura-pura, pura-pura tangannya kosong masukin itu kan? dia oh, dia ambil, ambil, ambil lagi, ambil yang dia beli. Ada, ada, ada, Sekarang gini, sekarang gini, sekarang gini, sekarang gini. Perspektif gue ini, perspektif yeah. gue. Iya, iya, yeah, iya. Yeah, yeah, Oke, okay. kantong persembahan dan uangnya adalah milik Tuhan. Yeah. Okay. Siapa pun yang ngambil, mah urusannya dia. Ngapain lo aturin? Iya, gak. Maling mau masuk nih, ya udah ya. biarin aja orang dia mau maling mau ngomong apa lu kali aja setelah dia nyolong minggu depannya ke gereja lagi oh. udah memberikan. Tapi kalau lo setuju, kalau ketangkap lu setuju ketangkap dong. Oh setuju. Kalau ya oh, ditangkap Tukan setuju. Lu ya. lu nggak setuju kenapa harus disempitin lubangnya gitu kan? Iya kenapa? Ya, oh, iya, maksud iya. Gua. Bener, kan maksud gue berarti mencegah bener, sesuatu. Iya, kan? iya, iya benar. Iya. Si. Biarin aja maksud gue. Benar-benar. benar. Kenapa? Iya udah situ dong. Ya <-kadang> lo <laughs> mekanik itu kan terjadi karena sebuah kejadian. Kejadian Iya betul. Belajar dari kasus. Berarti gereja tuh. Gagain banget hmm. gitu duitnya oh. Motif satu oh. motif dua tuh biar maksudnya Yang beresin tuh kadang-kadang kasihan dong Oleh gitu kan dibejek-bejek tuh Kadang-kadang uh -uh. nah, sempit begitu maksudnya biar formatnya tuh tetap lurus oh. Nggak gitu, oh. gitu oh. alasan yang begini loh Gak satu <laughs> paham <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tapi gue juga paham sama dia Kadang-kadang <laughs> nah, iya. oh. jadi malu ya, maksudnya uh. bukan apa-apa Kadang-kadang jadi malu kayak kita kan store-store uang ke bank misalnya, dari mana? Dari gereja? Kok bejek-bejek semua, lecak-lecak Tapi kalau murus-murusnya belum 2.000 Mungkin kalau 100.000 masih enak, kalau 2.000 gak kesel lurusinnya iya, ya 2000 ya, ya. <laughs> capenya sama gua nih 1000 sama 2000 sama gua capenya <laughs> yeah, yeah, yeah. lurusinnya ya eh, ya mungkin <laughs> bener, itu bener, masalahnya bener, ya kan udah benar benar benar hmm. okay, okay, okay. benar oke oke oke benar benar kita kita kita balik lagi ke topik A ya, ya, ya, siang, siang. iya iya sama di persembahan iya enggak apa-apa tapi ini siang... juga mas masalah betul -masa, sebetulnya sih uh -uh. iya ada iya. juga apa kita lompat aja harus oke oke oke balik lagi kalau menurut Ko Andre, Hah? ini kita panggil gembala kita. Kau Andre karena yeah. memang... ya, Karena memang masih muda, satu masih muda, muda, muda yang kedua. Muda. Kita uh, lebih ke bergaul, jadi oh, ya, beliau pun iyo, kepengin dipanggil yang macam-macam Betul, exactly. mimbarnya juga iyo, tinggi-tinggi banget ya <laughs> Aduh, iyo, <laughs> <Aduh. Benar. laughs> namanya juga kan kayak temennya, Setiap kali enggak? dia ngomong gua ngilu. Yeah. Setiap <laughs> <laughs> kali dia ngomong Bukan gua, gua ngilu. Kalau kepingin kan enggak bisa naik. Oh iya enggak ya. ya, kelihatan kan juga iya. Ya, nah, gitu benar ya. bener. Ya. Nyapunya pintar <laughs> ya. <laughs> yang bantu beresin juga kan berat. Iya. Gua anjing enggak tahu. Kalau kalau sesuai firman deh. Kalau sesuai firman ya, maksudnya wajib apa nih? Kita ke gereja, ke gereja. Ke, bersama-sama kebaktian on-site maksudnya. Hmm. Hmm. Dong, Kalau sesuai tuh. firman sih, kita harusnya lakukan itu. Seharusnya ya? ya. Mengacu pada firman apa tuh? Mengacu kok? di Ibrani lima. Punya itu hmm. janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya hmm. menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau menurut acuan firmanya ya itu jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu sih, kalau menurut acuan firmannya, hmm. ya, tapi di situasi pandemi kemarin kan jebret. Mau gak mau, ya kan, akhirnya kita di rumah semua, tapi scene sini bisa dibuka. Ya, seharusnya kita datang, tapi di rumah it's okay, hak, hak orang juga gitu. Maksud saya, hmm. dan tentu saja, kalau kita datang, ya beda dong. Experience-nya ada perbedaan gitu. Emang, Betul. emangnya banyak orang yang maksudnya berpikir udah gak, nggak gak, gak, gak, gak, gak, worth it lagi. Itu datang onset atau gimana? Banyak. Banyak, banyak. teman teman hmm. juga banyak yang malas. Maksudnya bisa hmm. kita ngomong gaya, -gaya JP aja ya. Mereka langsung hmm. enggak maksudnya mereka acuannya ke sana maksud gua. Oke. Okay. Gua ngapain datang onset JP udah bagus banget kok. Gua udah berasa seperti ada di sana karena berdasarkan hmm. yang dilihat itu mirip banget sama dia saat lagi di onsite itu. Jadi buat apa gua ke onsite? Sudut pandangnya begitu. Suruh pandangnya begitu. Ya? Teman-teman yang lain dari Aldo atau dari ini kok? Uh, Kalau ke gereja sebenarnya balik lagi kayak sebuah euforia gitu loh. Oh, Jadi kan okay. diukur dari yang namanya, gue di gereja ngerasain hadirat Tuhan. Hmm. Bah, masalahnya hadirat Tuhan kan nggak nggak diukur dari perasaan ya. Hmm. Mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu hadir itu aja cukup gitu. Okay. Hmm. Perasaan merinding gemeter itu, sementara uh, sekarang misalkan orang di rumah pun bisa uh, mereka lihat YouTube bahkan yang mereka bergereja di mana atau mereka kepengin dengerin firman dari siapa gitu, hmm. udah bisa, udah gitu. bisa. Jadi ukurannya mungkin bukan cuma kangen lagi buat ke gereja ya. Kenapa sih balik ke gereja? Gue kangen banget kepengen gereja. Hmm. Oh kangen berarti dong. Hmm. Alasannya bukan karena nggak gue butuh gitu. Hmm. So far sih belum ada yang kayak gue butuh gitu. Hmm. Menarik. Kau dari detektif Aldo? Terus, <laughs> Liat -liat -liat terus kok lalu terus kita popok, <laughs> tunggu di gambar, di mimbar doh. ada yang kalah FIFA tuh kok. Tapi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kalo kalau buat gue sih kayaknya uh, gereja tuh tempat gue apa ya redeem aja my week gitu satu hmm. minggu gue ngelakuin hal-hal aneh week. dan nggak jelas dan duniawi satu hari gue mengorbankan diri gue untuk bangun pagi uh -huh. Secara okay. gue bangun pagi kalau gak cuman masalah kerjaan Ke gereja doang hmm. Hari Minggu? Hari Minggu hmm. Jadi bagi gue udah, selama enam hari gue udah bangun siang Terus ngelakuin kerjaan segala macem Ya hari Minggu gue ngorbanin satu hari lah Bagi gue itu pelayanan gue secara pribadi aja hmm. Jadi menurut gue sih gereja Ya gue sih tahu ini semakin fleksibel semakin fleksibel kok hmm. Cuman kalau misalnya akhirnya di terus untuk semakin fleksibel, gue gak yakin mereka yang dengerin firman Tuhan tuh duduk dengan sopan sih. Pasti kan ada juga yang kayak gue ya, sambil ngeliatin kotba online sambil ngerokok gitu hmm. maksud gue. Ini kan tidak dalam, tidak dalam uh, ada apa ko, ya. tapi ada emang ada. Iya itu, kan maksud gue ada itu, kan. Itu fakta itu iya dong. dong, pasti lagi santai-santai gitu real, kan. Itu real, iya, aja, iya. Iya, itu real. Nah, maksud gue apakah dengan dengan behavior lo seperti itu lo nonton online tuh emang boleh kok seliar itu untuk lo nggak pakai baju terus lo nge ngevap asik juga nih si Andre nih kotban gimana ya gitu lo kalau masuk gue iya oke okay. emang hak kita kok gue tahu yeah, I, I I ya, but, iya iya tapi iya itu lebih jelek Andre yeah. Yo, Andre tau gini mah gue nonton Johan nih. asik gue lebih lucu gitu juga jual martabak Terang bintang, <laughs> bukan terang bulan Selamat, selamat, selamat <laughs> <M> <laughs> Maksud gue kan gitu kok Tapi kan apa yang gue dapetin di Raja Wali kan adalah, adalah stage chapter kan Maksud gue Uh, lu di minggu ini bahas chapter ini, Kojo bakal bahas soal ini, tapi jadi satu kesatuan topik So, gue dapetin hal yang seutuhnya, kan gitu Thank you. Yeah. Mm. Nah, dengan gue bisa di rumah, berarti kan gue sama aja kayak Manuel, kan Kita akan setuju kalau misalnya tengah-tengah kotbah -tengah udah gak asik, kita cabut aja, kan, Well Kita yeah, ganti uh, yeah. pendeta yang lebih asik lah, menurut kita yeah. mm. Kayaknya hampir semuanya begitu deh. Dan value-nya, kadang-kadang pendeta yang asik mm. buat kita tuh sebenarnya isi codebay sama-sama aja Ada yang 90% lawak, 10% nya baru firman, kan ada juga yeah. mm. Nah, kalau semuanya ujung-ujungnya akan nyari yang light kayak gitu Ya yeah. so orang-orang yang punya value lebih ini kan nggak bakal bisa punya ruang dong di titik itu itu yang saya mau exactly mau ngobong juga nih okay. dari sisi sudut okay. pandang saya yeah. itu dari sudut pandang saya arti kalau kita kenapa sih kita perlu datang ke gereja karena kita memang kalau kita di rumah aja itu kadang-kadang sesantai itu nggak ada rasa seperti tanda okay. kutip yang menghormati tuhnya nah yeah. yang kedua menya menyangkal dirinya nggak ada gitu istilahnya hmm. udah semua maunya sendiri dan yang paling penting nah yang saya saya lagi tadi dari obrolan ini saya langsung dapat sesuatu kayaknya gitu ya Uh, gini, kita datang ke gereja dari pembicaraan banyak orang umumnya itu hmm. karena mau dapat sesuatu. Mau dapat, mau, mau dapat. I want to take something. Yeah. Sekarang dibalik, bagaimana kalau sebenarnya konsep gereja itu bukan want to take something? I want to give, give. something. Gue pengen menyembah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman gue, hmm. misalkan gitu. Dan lagian, dari kalau kita ngomong "biap kembali" kalau ke kita lagi, oh. Adalah gitu, hmm. bahwa kita datang ke gereja itu sebenarnya kita nanti setiap kita dikasih give Give. give bukan kado ya, gifted dalam yeah. hal tertentu. Nah giftnya saya akan memperlengkapi giftnya Aldo, giftnya Aldo akan memperlengkapi giftnya Manuel, Manuel eh, giftnya Aldo akan memperlengkapi saya dan sebaliknya gitu. Mm. Jadi konteks kalau gift kita harus diserahkan dan harus uh, melengkapi satu dengan yang lainnya, tapi kita di rumah aja nah ketemu. Nah, makanya saya ngomong ada dasarnya nih, satu Petrus 4 yang 10, kalian kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Hmm. Jadi kalau kita konteks, eh gue apa datang ke gereja? Wah ini, kuat banyak gak asik nih. Bye-bye, ya. misalkan gitu. Kalau cuma motifnya, cuma apa yang didapat aja ya. Ya memang sih gak munafik lah Kita ke gereja sometimes kita pengen dengar sesuatu yang Menyembahnya enak, maksudnya firmanya juga memberkati kita hmm, ya. iya. Memang itu ada Ada another side, ada gitunya Tapi another side Kakrapannya, ke hmm. ketemu temen-temennya, penggunaan gift kita itu membuat satu konteks gereja itu di zaman pertama holistiknya kayak gitu. Hmm. Baru ketemu tuh, baru ketemu alasan kenapa ya gue harus datang ke gereja. Karena bukan hanya gue yang dapat, tapi gue juga ternyata sebagai orang Kristen kan memberi diri hmm. untuk kita dapat menggunakan gift kita masing-masing. Tapi ini nggak maksa buat tetap ibadah onsite kan? Maksudnya lagi ini lagi, pandangan kita iya, doang. Karena kalau exactly. kalau statementnya adalah kita pakai kutang doang nonton ibadah online maaf maaf aja nih temen gua ada loh yang mandi enggak temen gua ada tuh yang mandi full celana panjang baju rapi duduk kayak begini panembab tuh baru ibadah online ada jadi dia memperlakukan hmm. diri dia itu seperti kalau gitu kan iya makanya oke. kita gak bisa nilai ah lu ibadah online pasti ya. gak benar ya, ya, ya, lo ya. bisa juga ya. boleh ngomongin karena... orang yang ya, ya, ya. yang tadi itu bang. ya, <tuh. ya. <tuh. ada karena ada ya, ya. faktanya ya, ya, ya, ada juga. tapi ya. gak nggak nggak kita mengatakan lu oh, harus ibadah online tuh harus ibadah online kan si preferensi lah ya jadi dengan dengan konteks seperti tadi itu maksudnya ya ada orang-orang yang memang putri respect tapi orang another side nya ya itu tadi The full experience of as a church yang nggak semua bisa didapat di online. Kalimatnya kan gitu, nggak yeah. semua bisa didapat di online. Ada plus minusnya lah. Iya. Hmm. Yang... kan? Yeah. Tapi berarti kalau tadi kita ngomong pelayanan si Aldo tadi bilang pelayanan. Hmm. menurut dia pelayanan pribadi. Ketika lu bangun pagi datang hmm. ke gereja oh, itu iya. pelayanan pribadi lu. Tapi kalau kita ngomong pelayanan itu berarti pelayanan itu apa sebetulnya? Kalau bisa dikata ngomong di gereja. Pelayanan di gereja, ya. melayani pekerjaan Tuhan di gereja atau pelayanan umum maksudnya Emang ada, maksudnya apakah ada jabatan tertentu di pundak seseorang ketika ngomong gua nih pelayan Tuhan Atau no, kalau lu ngomong bukan ngomong, pelayan oh, Tuhan Allah, itu, Saya punya gitu. sudut pandang ya, uh -huh. kita gak bisa misain antara dunia sekuler dan dunia rohani gak bisa Menurut nah, saya, hmm. iya bener dong, seluruhnya itu untuk Tuhan Jadi hmm. Aldo nih di Youtube channelnya, ya dia melayani Tuhan di situ. Hmm. Kan gitu hmm. kalau kita ngomong melayani Tuhan kan Gitu, nah, dengan his way oh, his of way. speaking, yeah, ya yeah, kan? Yeah. Dengan his way of speaking yang yang, yang, yang lo? Seperti itu, hmm. gitu. Ini gembala gue nih, <laughs> ngomong Gue gitu. <laughs> udah bener nih, <laughs> buat lo yang nonton gak bener, nonton terserah lo. <laughs> Ini gembala gue kok masih bener <laughs> buat Tapi Gue emang iya, itu way. kan cara dia. cara dia. sisanya tinggal orangnya yeah. nyerapnya mau gimana kan? Nah tinggal nanti dia melakukan yang lain lagi lah untuk lebih yang hmm. yang gimana bisa Niko di, di pekerjaannya hmm. atau Niko juga by the way kan pemimpin pujian juga kan hmm. dalam pekerjaannya juga melayani Tuhan Manuel di tempat dia dipercaya di media ya dipercaya Tuhan juga jadi ngomong melayani Tuhan itulah melayani Tuhan semua tapi memang melayani Tuhan di dalam pelayanan gereja ada juga oke okay. ada juga yeah, yeah. ya dong hmm. ada yang jadi WL sih singer kan perlu di organize dan gitu. pangkatnya nggak ada yang lebih tinggi Maksudnya Enggak tahu ya gua sih ngerasanya kalau misalkan orang yang punya pangkat pelayan di gereja pasti dia bisa membedakan buku itu pelayan lu tuh. <tuk> ya Aldo dulu singer lho. Pelayan lu. Pelayan lo berarti. Bukan pelayan lagi cool. <tuk> Iya. Uh. Eh dulu gua PMLM lo. Ah, MLM ya? MLM, jagain parkiran emang lift gue dulu kemarin cuma cinci? Itu apaan? Lu gak ngerti sih gereja kita emang sekarang kecil, well <laughs> Emang gak ada wel itu wel. Ada ya pelayanan parkir Tapi dulu kan? di gerejanya ini, kok ada? Ada, ada kita oh. kerjaannya, jagain Dijelasin parkir Dijelasin aja pelayanannya tadi Oh yang Mengelola parkir Mengelola parkir oh. dan lift. lift Karena kan jemaatnya banyak Jadi oh, lift juga mesti kita yang jagain ini, gitu. Oh jagain. it's good, it's good yeah. thing kan? ya? Yeah. Gitu. Oh, top, yeah. Ada juga di gereja gue yang mm -hmm. Kemarin juga ada yang kayak gitu Are, Apa itu gereja gue? Ada, aku <laughs> ya. Ada, ya. <laughs> jadi, ya, jadi kerjanya Aldo tuh. Kalau ada anjing, kejepit ya. Oh. Kalau di sini kan kita naik tangga sehat. Walaupun oh, iya, <laughs> <bener, laughs> di tangga keempat, gue udah kepangkalan pantat Gue <laughs> <laughs> udah mulai mau Gue gue Gue mau kerja, gue mau kerja. Gue mau kerja, gue mau kerja. Gue mau kerja, gue mau kerja. udah mau di gue namanya kan raja wali di tempat tinggi iya Gue mau kerja, Ya, ya, ya, ya. dia terbang, dia <laughs> terbang, dia terbang, juga. terbang, <laughs> <laughs> <laughs> semoga tahun depan gereja kita ada dia terus gede terbang, ya? amin, amin, amin. Kalau ada dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, gereja terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia terbang, dia gereja dia terbang, dia terbang, dia lebih... Dibanding, gerik, dibanding sama kerjaan lu lah maksudnya. Harusnya gak bisa lebih banyak pasti Iya dong ya, hmm. paham. Berarti ada orang-orang yang umat Kristiani tapi ya. tidak bisa ke gereja hari Minggu ya. Dan dia hmm dikatakan tidak melayani maksudnya karena tidak bisa hadir dalam terus gereja terus di, didiskreditkan di gitu iya, maksudnya maksudnya ya itu ya. pandangan kok iya yeah. yeah. yeah. yeah. ngabrak motor yeah. dibilang eh, lu motor lu sih gak gereja ngabrak motor dibilang lu gitu oh, ya. maksudnya Ay, gitu ya bisa juga ada ya begitu ya ada ada, ada banyak gembala-gembala juga sama aduh aduh oh, belum bersembahan gitu waduh. belum bersembahan kamu masuk neraka oh, katanya waduh oh, abis ditipu orang gitu ya ada selatan nanti walau gue cariin di youtube pada itu ada gue sering banget gue denger kotba gue Oh, Tidak yeah. <laughs> Orang Indo Makin-makin Orang Indo, <laughs> makin, makin. Orang Indo. Aduh. Aduh, aduh, aduh Tapi ini kan Istilah-istilah ini Jadi keresahan orang Rata-rata uh, mungkin anak-anak muda Kristen ya <laughs> Kalau udah ngelihat yang namanya pelayan Tuhan Orang wow. tuh jadi segan, ekspektasi segan, ya? Satu tiga, segen tiga. Tiga, iya. iya Walaupun kita nggak tahu nih Kita segennya karena apa okay, gitu. Maksudnya bener -bener. mungkin karena teladan Mungkin karena dia sering nyuruh-nyuruh di gereja, sering ngoreksi. Uh, apa namanya tuh bacaan Firman Tuhan saat teduh gitu-gitu? Oke, oh, okay. nah untuk pelayan Tuhan ini sebenarnya nih, kok yeah. biar mungkin teman-teman yang denger gitu ya. Yeah. Artinya tuh apa jadi nggak merasa? Oh, nggak dia pelayan Tuhan dia holy banget Gue kayaknya nggak nggak layak buat ngobrol bareng dia. No kayak buktinya kita tuh ngobrol ya begini. Bercandaan sama ini, gembala kita bukan cuma sekedar pastor. Hmm. Iya. jadi kadang-kadang diskrimina, eh, diskriminasi maksudnya kayak ada pengkotakan gitu maksudnya ya iya dong pengkotakan seakan-akan ngobrol sama pelayan Tuhan tuh jadi segera iya status gitu. yang namanya pelayan Tuhan hmm -hmm. sebenarnya itu bagaimana dan siapakah dia gitu sepanjang yang as far as I'm concerned maksudnya sepanjang hmm. yang saya tahu Firman Tuhan yang ngomong, kalau kamu mau jadi yang terbesar, yeah. ya harus menjadi pelayan. Konteks pelayan itu sebenarnya dulos, hamba malah, di konteks Alkitab ya, hamba, budak. Jadi kalau ada orang yang petantang petenteng gimana, sok-sok tinggi gitu, pada, walaupun dia melayani Tuhan, bingung saya. Hmm. Harusnya sih, down to earth, orangnya maksudnya bisa diajak komunikasi dengan baik hmm. gitu, ya no judging juga, hmm. ya karena Yesus aja gak pernah jajing siapa siapa kayaknya kan hmm. gitu ya hmm. tapi kalau Yesus orangnya yang bener bener yang salah salah yeah, gitu. dia kasih tahu. masalahnya yang disorot hmm. bukan orangnya, orangnya. ya yeah. masalahnya disorot bukan yeah, orangnya yeah. gitu kalau tadi ke konteksnya Manuel kalau saya nggak salah tangkap tadi maksudnya Manuel ini ya eh, seakan-akan orang yang bekerja karena kan banyak pekerja kreatif jujur yeah. aja mm. yang kita kalau perlu ngomong apa adanya kan begitu ada orang-orang yeah. yang kerjaannya Sabtu Minggu dong, yeah. shooting in wedding, yeah. atau pekerja pemain-pemain itu gimana well. Well. sih kok hukumnya kok, kalau Minggu kita ada kerjaan tapi Minggu kita juga harus ke gereja mana yang harus kita pilih sebenarnya? itu kemana sempat kita perdebatkan juga nih di kantor <laughs> masalah itu iya yeah, iya, yeah, yeah. lagi-lagi kalau kita sih pertama-tama ya, kita bukan masalah ngomong waktunya lah ya, kita ngomong kita, our, kita set our priorities saja. Hmm. maksudnya dalam set our priorities, gereja itu kan nggak melulu, kan ada gereja-gereja ada yang kebaktian tengah minggu, betul hmm. ya Kebetulan hmm. kalau RC kan baru sekali aja nih yeah. baktiannya. Tapi ada gereja yang ada kebaktian tengah minggu, atau ada kebaktian yeah. yang apa hari apa gitu. Kalau nggak bisa di hari minggu, ya bisa catch up ke sana gitu. Karena yeah. saya tetap percaya sih, kita mesti sediain waktu buat Tuhan. Itu konsep dasarnya yeah. gitu. Tapi kembali ke Manuel tadi tuh dok, istilahnya kalau nanti bentrok nih pilihan hmm. antara pekerjaan hari yeah. pekerjaan atau gimana hari minggu, ya kembali ke orangnya masing-masing kalau saya bilang value-nya. Jadi misalkan, tapi saya pribadi nggak pernah underestimate yang namanya orang pekerja kreatif begini. Itu ladang mereka men kadang kadang hmm. ya, jujur aja, saya kan berteman juga dengan banyak orang. Memang si stigma itu ada, maksudnya "wah lu hamba uang lu hari Minggu lu, <tuh> <itu> <tuh> malah. sering sekali Karena memang sering sekali lu, soalnya sering sekali lu, soalnya sering sekali lu, soalnya sering sekali lu, soalnya sering sekali lu, apa sering sekali lu, soalnya sering misalkan lu, soalnya sering hari lu, soalnya sering Hmm. sorry ya gue nggak bisa hadir dua malam gue mesti lembur dulu di kantor nih, karena bos gue udah kasih deadline gini-gini hamba uang kok yeah, gak di yeah. kok gak diomongin yang sama dengan pekerja kantor itu enggak hmm. stigmanya pekerja kreatif sabtu minggu dengan yang pada dua malam dia seperti itu dia tiba-tiba luangkan waktu kesana gitu. tapi biasanya ngomong kayak gitu juga gak, bukan siapa-siapa sih biasanya sih <laughs> Wow. Sabar, sabar, bukan siapa-siapa tuh. Kau sejak tahun seribu yang memiliki jabatan. Enggak, saya hidupnya juga berimpak. Juga, Wah. oh, iya, enggak oh, berimpak. Enggak, yes. kok tapi bisa gak sih stigmanya? Apa perspektifnya tuh? Misalnya Tuhan sengaja ngasih lo sebuah pekerjaan di hari Minggu huh? untuk menguji kira-kira apakah lo akan memilih pekerjaan lo atau datang ke rumah Tuhan nih? Waduh. bisa gak kayak gitu baru denger ya <laughs> <laughs> eh tapi sering itu nah? loh itu sering loh sebenarnya <laughs> kalau ditanya kayak gitu jawabannya bisa tapi kita nggak tahu itu iya itu. makanya gue dari mana saya bisa tahu iya konformnya dari siapa tapi gitu kan, tapi kan selalu kan kayak perspektifnya Oh ini rezeki ini adalah sesuatu yang gue ingini so okay. ini bakal jadi temptation gue hmm. untuk gue membatalkan jam gereja gue jam ibadah gue setiap minggu Oke, okay. hmm. esensinya sekarang sih ini kita kalau kita ngomong lebih real ya kan, gereja juga sekarang kan banyaknya ibadah-ibadah satu, ibadah yeah. dua, ibadah tiga, yeah, ya yeah, yeah, yeah. sekali lagi kebetulan harusnya kan baru sekali aja. Cuma yeah. ada lagi kan yang jam-jam ibadahnya ada yang lebih pagi, ada yang lebih ini. Kalau misalkan saya pekerja kreatif dan saya tahu ada ibadah jam 6 misalkan, hmm. kalau di gereja saya belum ada, ada gereja yang jam 6, ya saya memutuskan untuk beribadah dulu, gak ada yang salah kan. Hmm. Atau saya misalkan hmm. di minggu itu udah tahu nih, oh jam gua, uh, Sabtu minggu nih, eh gua cari gereja Kamis dulu deh yang bisa gua hadirin supaya gua ngecharge juga gitu ya nggak salah juga kan mm. Mm. tapi kalau akhirnya diperhadapkan dengan Deman. dua pilihan itu tanpa ada opsi lain kok kecuali lu memilih salah satunya apa yang apa yang apa yang benar iya, iya, iya, iya. Hmm. kalau kita di kata diperhadapkan tidak ada pilihan yang lain hmm. lagi lagi kalau saya sih hmm. memilih gitu maksudnya ya kembali ke firmanya aja kalau memang kita waktunya beribadah ya is oke okay. kita coba pilih waktu beribadah aja berkat tuh datangnya dari tuhan Hmm. Saya selalu datangnya begini, gitu. Well, <laughs> lu mah kadang-kadang, nah, gak ngelih, abang ada buat <laughs> <laughs> jawaban ini Lep. Saya pernah loh, yeah, yeah. dalam kondisi yang maksudnya Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang lain juga, Sejur. bisa yeah, dengan yeah. cara yang lain juga. Kak, okay. Gitu, yang penting motif kita bener ya. Motifnya, aduh, gue memang mau menghormati Tuhan. Ada orang-orang nih yang memang lebih saklek lagi. Ada jam sekian, gue sih beribadah jam 7 sampai jam delapan. After that, gue free hari Minggu, gak apa-apa. Misalkan gitu, ada. Hmm. Ada ya, ya, ya. after that gitu. Orang Sebegitu. tua banyak yang gitu Iya, -gitu. ada yang kayak rata -rata gitu. Rata-rata ya. Gitu ya. Tapi privilege ya sebetulnya agama privilege, kita. Privilege, privilege. Iya. Ya, ya, maksudnya yang lain kayaknya strict. Iya, kalau kita lebih ke ya udah mau yang penting ibadah gitu kan. Tuh. Gitu. Jadi hmm. ya selama motifnya memang kita dari dalam hati kita juga tahu ya kita mau menghormati Tuhan selesai titik saya buat saya sih titik saya di aja. Yeah. lu ngambil jawab ini terus lu memang mengambil berbagai keputusan lu untuk menghormati tuhan atau tidak ya lu yang tahu. gua enggak. Oke. Okay. tapi saya kita nih sebagai pendeta sebagai mbala kalau saya saya sih nggak ngejajin apa-apa ya saya juga tahu banyak anak-anak tempat saya anak-anak kreatif, anak-anak hmm. sabtu minggu. Betul betul. kita bilangnya pekerjaannya sabtu minggu dan saya nggak pernah tuntut apa-apa. kan selama ini juga uh, ada teman-teman di sini nggak hmm. pernah saya ngomongin apa-apa juga. tinggal kembali ke kesadaran diri sendiri dan apa yang mereka mau? Eh, uh, tujuh lah gitu, kira-kira. Okay. Tapi kalau satu bulan, satu kali pun gak Tidak pernah nongol. Lo berarti dia ya diberkati paling mami, iya. dong Loh, siapa yang selalu ada pekerjaan berarti <laughs> dia kan diberkati melimpah-limpah. <laughs> tapi, yeah. gitu. tapi terus gini loh, gembala tuh seneng lah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Iya, iya, diberkati senang. seharusnya tapi, seneng, saya senang. Saya senang jujurnya. ada, saya tadi juga saya khawatir gitu. Kan? Kenapa lo ngomongnya seharusnya emang ada gembala yang gak seneng kalau lagi diberkati. Oh, enggak maksudnya lebih diberkati dari. lo gak apa-apa dong, iya dong. Iya iya iya. Saya iya, iya. juga tadi pagi juga, Pak. begitu kan. Saya seneng lah kalau jemaat. Disayang jem loh, kalau jemaat, jemaat, jemaat diberkati iya. tuh sama Gembala. Duduknya paling depan biasanya. <tuh> Wadaw. Itu <tuh> <tuh> <tuh> ini, ini, gua mau lurusin dulu nih. Disayang <tuh> kok. Kalau jemaat diberkati, nih ya. Ini enggak ada hubungannya sama gitu. Kita move on aja, Bro. Kita udah di Rajawali Church. Tadi gue yang ngomong, Waktu gramatikal lu. Gua balikin lagi. Tapi bener ya gue ya? iya udah saya ke semua jemaah. Iya, gitu. ya, ya, ya. Dan itu kan salah satu tujuannya digembalakan supaya menjadi orang-orang siap menikmati berkat-berkat Tuhan. Oh, oh, iya iya. Gitu. Oh apa yang kalian pikirkan? <tuh> eh tapi bukannya kalau jemaatnya makin sejahtera gerejanya makin gede nanti lu udah gak ketemu gembalanya lagi Biasanya kalau sekarang gembalanya kan kayak aku Andre masih single. Kalau memang yang niatnya memang dari <tuh> awal udah membesarkan <tuh> ah, gerejanya, iya <tuh> <tuh> bukan kapasitas orang. Gerejanya tuh berarti gereja milikku bukan milikmu berarti. Wow. <tuh> iya enggak? Konsep gerejanya itu adalah gereja milikku berarti bukan milik Tuhan lagi ya bukan milik Tuhan dong bukan milik Tuhan bukan milik jemaat tapi milik gue gerejanya gerejanya maksudnya apa nih ya bisa jadi begitu oh gitu bisa jadi ini kenapa bersih bersih sudah pak agak takut soal pembicaraannya iya udah beri ya jadi agak agak sih bersih bersih aja saya nggak ikut ini ya lagi nyapu lo tetap frame percuma juga lo ngelap ngelap juga gak akan ada pembenaran di dalam diri lo tuh gak ada udah Seneng kan ya ya pasti ya, mesti iya. jadi gembala melihat orang-orangnya, berkembang kapasitasnya, be nah, be. harusnya sih gitu ya, ya. Iya. maksudnya justru kalau ada, ya ini kembali lagi, ya, semakin banyak domba yang dipercayakan, saya sama Kojo lah ya kita hmm. selain discuss. saya justru makin makin, makin ini aduh Tuhan satu hidup lagi dipercayakan sama saya amin okay. gitu. istilahnya gitu kan satu hidup lagi Tuhan eh, percayakan kerajaan wali church gitu istilahnya eh, satu hidup lagi yang Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk lihat dan kelola gitu hmm. jadi ya fokusnya semestinya sih gereja atau gembala itu sesuai konteks alkitabnya ya, nurturing bahasa inggrisnya tuh atau kasih makan dombanya supaya dombanya itu ya lurus gitu tujuannya lebih baik hidupnya tapi kalau dombanya nyusahin dan uh, kelihatannya seperti orang-orang maksudnya bukan tak kutip diberkati gitu maksudnya nyusahin Iya nyusain tuh uh, dia tuh banyak masalah, ngubunginnya gembalamu oh, gitu. Itu iya oke. Okay. Hmm. Gimana tuh? Iya, makanya kalau kayak gitu-gitu kan saya juga banyak harus banyak yang ditertawain kan soalnya. Iya, aduh, ah. saya paham. Sampai ceri sampai cerita ini berlanjut aja nih Baw sampai, -sampai. dia Lama, dia kaya begitu cepu langsung iya, kayak aduh. Enggak, gue enggak <laughs> <ngomong>, mau ngomong apa Di durasi <laughs> ini lu bisa nge-sensor. Tapi konteksnya nih kalau kita ngomong beneran ya, namanya kita udah mengambil A, iya. tanggung jawab atau Tuhan taruh sebagai gembala, hmm. ya saya gak boleh. Kita sebagai pelayan Tuhan ya gak boleh sih, mau mengkotak-kotakan, oh ini kayaknya benefited nih. Yang gak kok, tapi lu pernah enak gak sih kok sama jemaat yang kerjanya mungkin ngechat dan ngeluh mulu gitu sama lu minta didoain. Lu, minta, lu pernah gak sih kepikiran ini orang ya, nih. Jujur ya? Jujur-jujur? Pernah lah. Ya yeah, yeah. Namanya siapa kok? Nah. Yeah, Boleh yeah. nama enggak? Nah, kan kebetulan yeah. gereja kita di dikit kita tahu. Masih <laughs> kan? puluhan orang itu nah, lho. Ya. Ya. Besok-besok <laughs> bisa kita keplak pala belakangnya Pernah. Loh, jangan sering-sering. Yeah, iya, -sering. yeah. sering -sering. yeah, <laughs> si pernah. Jujur pernah gitu. Nah. Sampai ya pilotok lah ya antara saya dan istri. Saya bingung sama si A ini. Gitu. Hmm. Kita udah ngomongin kok perbuatannya B menulis di Kita bilang jangan lewat sini, tapi kok C terus. Hmm. Itu curhatan-curhatan biasa kita kalau yeah, ya, ya. kumpul-kumpul pastoral lah. Hmm. Pastor kita seperti itu. Tapi ya kembali lagi, kita selalu kalau ngomong, udah deh kita pandang salib Yesus aja dan lagian dia juga ciptaan Tuhan. Hmm. Jadi tetap ya, akhirnya diladenin terus, lagi kok. Ya se, se, sejauh dia buka pintunya semana. Ada orang-orang dibilangin kok udah nggak cocok kan mundur, mundur teratur loh. Oke. Okay. Hmm. Ya kan? Mundur teratur. Tiba-tiba yeah, yeah. diajak ketemu, sorry kok lagi sibuk dulu gini-gini. Udah takut duluan biasa. iya iya. Oh, yeah, yeah. Gitu dan lagian saya biasanya sih saya uh, approach satu dua orang kira-kira yang saya kepikiran untuk approach. Kalau dia mereka buka pintu lebih jauh ya, ya we talk. Oke okay. hmm. Ini hotline-nya ya? Well ada hotline-nya Hahaha <laughs> Emang ada, emang ada Emang Ada, ada Emang ada, emang ada, ada, kan? ada, ada, ada. Hotline-nya langsung aku, aku, aku Andre We talk ya, mesti kita bicara Tapi kalau yeah. memang dianya sendiri juga kayaknya udah represif, oh, udah Kayaknya okay. udah gimana-gimana Kalau -gimana. takut dikasih ayat mulu kali ya Oh Cenderung begitu sih Iya, ya, rada, cendrung rada cendrung kadang begitu. bosen gitu kan Nanti ya. mungkin pengalaman dari gereja cendrung lamanya Cenderung begitu Iya, hmm. iya bisa mungkin Oh gereja lama kasih ayat terus ya mungkin oh. emang salah kasih ayat mulu nih lu gak kasal, uh -huh. kasih salah dong. kasih ayat salah dong kalau minta Tapi duit yang barusan. salah hanya berhenti dikasih Oh tidak ada pertolongan nyata oh. lu butuh kerjaan oh. lu dikasih ayat selesai apa enggak uh, enggak ya pastinya <laughs> mungkin orang yang bijak lempar mungkin ke grup nih ada orang ya, butuh yang butuh oh. Gitu-gitu nah gereja yang bener kalau misalkan lagi butuh full timer atau lagi butuh ya. uh, pengkerja mungkin kayak Iya apa security atau apa keamanan bisa? Bisa gitu. Tapi tapi gini kok. Ya. Ini kan katanya gereja bisa kasih Jangan. pekerjaan huh. ke jemaatnya kalau ada yang butuh pekerjaan, ya, ya. kan? Gua udah agak ini nih. Tapi apakah harus <tuk> hidup dari orang tersebut dikontrol sama gereja? Anggaplah gini kok ya. Anggap gini ya. Anggap gini ya. Oke oke oke. Mikrofonnya bagus Tascam ini <tuk> <tuk> Eh, ah, well, lo bisa dengerin ngomong oh, iya, iya, iya, iya. Boleh ngomong Oh iya, iya, iya, Sorry, sorry, sorry. teman <laughs> temen gue dari tadi. Oh iya, sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. Lo batuk-batuk di Covid, katanya <laughs> udah gak Gini, ada, kan. kan kita, anggaplah, kita kerja di gereja. Berarti sama aja kita karyawan dari perusahaan gereja tersebut. Gue ngomongnya korpo nih, karena uh, udah karyawan katanya. Hmm. Jadi korpo kan. Hmm. Kita berarti ngomong uh, ala corporate Terus, Ternyata setelah lu kerja di sana, hmm. lu didiemin untuk melakukan banyak hal. Yang bahkan korpo yang punya gaji lebih besar aja gak sejauh itu nggak ya? mewajibkan lu untuk hal-hal itu. Misalnya bangun subuh lah. Jadi hak-hak prerogatif gue sebagai manusia spiritual ini akhirnya di diatur sama korpor tersebut. Hmm. Misalnya harus doa ini, doa ono segala macam yang bikin capek. Ketemuan. Itulah yang akhirnya membuat gue keluar dari pelayanan. Karena hmm. menurut gue, ya ini nggak worth it aja. Gua hmm. kerjanya mau melayani. Hmm. Kenapa jadi dipersulit hidup gua? Hmm. Itu gua aja banyak ya. menyita waktu. Banyak menyita waktu. Makanya gua sempat bilang sama Niko bahwa justru gereja ini nahan gua untuk berkembang di dunia sekuler. Oh, hmm. ya dong, ya, ya. iya konteks, kan kok. Nah sekarang mereka nggak punya pekerjaan sebenarnya sebenarnya gak ingin kerja di gereja juga kan oke okay. gue ingin kerja di passion gue iya yeah. bagi gue gereja itu pasti ada barriernya lah mm. yang bakal menghalangi beberapa idealisme, ideologi, dan kreativitas lo mm. so kalau akhirnya mayoritas waktu gue disita untuk korpo tersebut mm. berarti kan sebenarnya lo lagi menahan perkembangan gue ya oh, kan oh iya oke oke, gimana tuh? nah kalau konteksnya kita melayani di gereja nih kayak tadi ya karena yeah, lain ini yeah, di gereja yeah, yeah. pasti setiap gereja punya value-value tertentu untuk hmm. pelayannya setuju yeah. dulu yeah. gak di situ setuju setuju nggak bisa semeraut okay. aja dong betul. Yeah, misalkan yeah. contoh aku ah, mau jadi pelayan nih terus gue ngapain gue gak syukur, gua usah ikut nggak mm -hmm. malam ya yeah. <clears throat> terus ngapain gue gak usah ikut yang lain lain pokoknya gue datang hmm. pelayanan pulang gue yeah. apa yeah. harus begitu juga kan enggak yeah, pasti ada value-value ya. tertentu yeah, betul, betul. Betul. tapi kalau udah sampai kelewat batas sampai istilahnya oh gini gereja membangun orang apa orang membangun gereja mestinya harusnya ya, orang membangun gereja kan harus no harusnya keberadaan gereja membangun hmm. hidup orang-orangnya ah. oke okay. bukan orang-orang tanda kutip kayak diperbudak untuk membangun nama gerejanya gitu lo yang salah, ah, ah. Oh, iya. Lu nah, yang salah Panjul lo yang salah Nah omongan begitu kan oh, iya, iya, iya. jadi keberadaan gereja semua bangun orang makanya saya juga paham lah maksudnya kadang-kadang hmm. ada ada di masa-masa tertentu tuh ada orang-orang yang kayaknya dunia kehidupan bergejanya tuh lebih parah sampai belajar aja tuh lupa ujian jadi jelek gara-gara orang tuanya malah marah hidup Karena aja mau iya, gitu kan? iya iya itu kan unbalanced maksud saya unbalanced gitu saya lebih suka sih kalau kita itu kalau melayani satu dasarnya benar kita melayani hmm, dengan kasih hmm. kalau diajak dua bersama juga kita tahu apa sih tujuan doa bersama okay, ini okay. Hmm. kenapa sih kita doa bersama-sama ini hmm. untuk apa yeah. hmm. after that ya gila juga sih kalau misalkan kalau sampai akhirnya orang yang sampai punya pekerjaan dan benar-benar butuh mencari makan lalu di disi, nah tanda kutip ya, dianggap dianggap sebuah tindakan disiplin gimana-gimana gitu ya hmm. sehingga menjadi satu uh, penyerahan diri total seakan-akan kepada hmm. Tuhan di pelintir twistnya begitu, ya keluarga dia juga butuh makan hmm. bener sih? Hmm. dia juga butuh bekerja kecuali kita support full ya kalau kita Sementara pelayannya gak bisa menuntut juga ketika dia butuh gitu ya maksudnya menuntut, apalagi kayak pandemi gitu kan That's it. Gue butuh lebih nih, iya Nggak usah senyap-senyum, dok. Mm -mm. Kan Bukan itu ya. juga salah satu struggling lo, kan? <kali> <kali> oh, enggak ya? <kali> Enggaknya begitu Enggak. Ya? <sukuk> Puji <sukuk> <kali> <kali> Tuhan. Puji <kali> Tuhan itu betul. Sebagaimana saya ada hari ini. <kali> <kali> <kali> <kali> <kali> Ii, Tapi emang ya, gue juga iya. setuju sih sama lu sih tadi ngomong begitu. Karena kan gue kan kerjanya ngedit video, bikin video kan. Kalau kerjaan gue ini gue move buat ngedit video gereja, berarti gue nggak punya kesempatan untuk ngerjain video kerjaan gue, kan? Maksudnya. Ya berarti gua gak makan dong kalau kayak yeah, gitu yeah. Kalau gitu gimana uh, solusinya Berarti harusnya Logikanya secara logikanya ini uh, Penghasilan gue yang tadinya untuk sekuler harusnya di, dilakukan di gereja ini Tapi gua gak mungkin minta dong eh, Minta tuh. dong duit gereja nah, mana, mana ya, ya, ya, Gue gua gak mungkin dong iya. udah akhirnya gue mundur aja Karena gua gak mungkin minta dan eh uh, Sigrie juga enggak gak, gak nah, punya itu dia wel. Dimana kebanyakan? Duitnya gak seberapa. <laughs> iya sih <laughs> betul benar. Bahasa kasar kan bener, gitu. Bener, Kita gak bisa hidup nih standar tuh masa gue disuruh turunin standar hidup gue. gara-gara musim melayani kan melayani mah ya udah enjoy aja gitu hidup e, mah. E, e, e, hidup tetap e, e. kaya tetap melayani jauh lebih enak kan. Waduh waduh waduh. waduh. Untuk G beberapa woy. beberapa Gereja mungkin lu bakalan dibilang lu melayani itu bayar harga bro. Ayo itu kesempatan gua. Bayar harga kan bukan haluan. Tapi kita semuan. bisa bahas itu di lain segmen. Iya. Ya itu kayak dua kayak dua, ya. iya, iya, iya, dua kata lucu baharga kan, ya nanti kita bahas dua kata lucu baharga aneh ya aneh ya bayar bayar harga tuh udah aneh menurut gua entar <laughs> Tuhan ganti di tahu-tahu <laughs> banget si paling kita tahu bisa bahas di segmen lah lain exactly. siap karena kita sudah 40 menit lebih <laughs> yeah. uh, di sini podcast Cina ini karena hujan-hujan yeah, yeah. <laughs> ya, kita berhenti aja ya jangan kebelaguan nih apa? Dua aja? Dua. dua? Enggak, kita bertiga doang Oh iya, iya, iya. lu juga dong Iya, lu juga dong kembali kita lu, jangan ya. lu, Pak, sebelumnya kalau mungkin kalau Koko bisa ngomong ke teman-teman nih Ya, uh, dari per ya. percakapan right, yeah. kita tadi, uh, ada enggak? Konklusi, Soal konklusi brefers Mesti enggak ke gereja? oke oh, okay. Dan pelayanan tadi, kira -kira konklusinya kira -kira gimana loh? kalau menurut saya kalau ditanya mesti nggak ke gereja ya mesti lah okay. gitu ya walaupun bentuknya bisa on online atau onsite ya tergantung mm. tapi kalau mau full experience kita itu bergereja bukan hanya tadi kan sudah ngomong ya bukan yeah, saja yeah, yeah. karena konteksnya bukan kita take aja yeah. tapi kita juga harus give, give our talent okay. gitu oleh sebab itu makanya kita perlu ketemu satu komunitas atau ber berkomunitas bersama-sama teman-teman yang lain gitu mm. okay. kalau konteksnya tadi pertanyaannya bergereja juga ya dan kalau kita mau melayani ya justru kalau buat saya gereja itu adalah tempat untuk kita melatih juga, bukan hanya melatih melayani, bukan masalah melayaninya ya tapi kadang-kadang di gereja itu memang melatih untuk kita karakternya berproses berproses karakternya jadi lengkap tuh, di gereja itu dengan kita memberi gift kita jangan dikira kita memberi gift gak ada apanya-apanya apa -apanya hmm. lagi tuh selain talenta kita yang keluar, kita juga terkikis karakter karena kita ketemu manusia nah. hmm. ketemu manusia yang bisa jadi pada waktu kita bekerja sama ya, ya. wah ada gesekan kanan, gesekan kiri dan itu ya ada irisan-irisan tertentu hmm. jadi itu mendewasakan kita juga Jangan cabut gitu ya Dan bahkan masalah. bahkan Maksudnya saya juga lebih Jangan cabut Iya Kalau ada masalah kan Kok proses ya eh cabut Jadi Kita bertiga sama <laughs> Gak usah ngomongin orang kali Cabut Bukan karena masalah Iya masalahnya Nanti di gerejanya <laughs> <Aduh>. <laughs> nah, Masalahnya di gerejanya Jadi, jadi lu gak segmen lain Iya ya, berbeda doh. lagi ya. Berbeda segmen lagi itu ya Susah ya. Iya Terus <laughs> sama tuh Oh sampai-sampai Sampai saya berpikir Kalau kita melayani Di gereja yeah. Karakter kita bertumbuh di maksudnya gini loh, di luar, sometimes ada orang-orang yang udah di respectin orang hmm. Karena posisi tertentu dan lain-lain, tapi begitu dia masuk gereja, itu jadi sama kan yeah. Nah makanya tadi saya seneng dengar cerita dia, dia pernah melayani jadi tukang, eh, tukang parkir, apa sorry Melayani, ga oh, usah uh, dibangun dulu sih, kok. tukang yeah. parkir juga ga apa-apa <laughs> singa singer tukang parkir sih <laughs> dan, <laughs> dan ngatur lalu lintas lah, <laughs> oh, ngatur pak <yeah>, yeah. <laughs> itu Enggak dia dapat di tempat lain tuh pengalaman-pengalaman begitu itu iya. nih jadi sama kayak Padahal di, Tapi emang pengalaman itu juga gak perlu sih Kayaknya sih gue rasa sih Emang <tuk> gak perlu <laughs> Iya sih, <tuk> ya, <tuk> emang <nggak> perlu. Bukan <tuk> itu konteksnya oh, bukan ya. itu. <tuk> Konteksnya <tuk> maksudnya gitu Misalnya kayak contoh lah Istri saya nih Istri hmm. saya eh, Memulai jenjang karir kan sekarang udah mulai lebih bagus Misalkan gitu kan Begitu dia masuk gereja Ya berarti dia harus tanda kutip Belajar rendah diri Rendah diri rendah hati rendah lagi hati. Okay. Belajar hmm. yang namanya kerendah hati Bahkan kemarin di gereja kita aja Semua jemaat udah pulang Tinggal saya sama beberapa pengurus Ya ada yang kita semua to tek kalau tekel-teken plastik bangku gereja itu loh kan kemana ada, ada ada ada ininya kan ada plastiknya kan hmm, karena masih ya, baru ya, ya. ya kan ya. kita aduh ducerlek nih kalau di shoot, di foto kok mantul menggila, menggila. iya mengkilap hmm. kita cabutin aduh nggak bantuin Enggak diminta gue Oh iya gitu bukan bukan masalah itu sih itu memang oh, spontan Oke okay. spontan gue kupas satu kan aneh Enggak <laughs> <laughs> disuruh gue kupas ya. kan so asik gue namanya spontan. gimana sih lu gue mau inisiatif masih si, masih inisiatif sih paling inisiatif tuh lo gambar ke Andre baru seru <laughs> Siapa yang suruh? <laughs> gitu ya kan? Ah ya sudah Jadi kita copotin Dan yang nyopotin Coba itu ya. ya kayak ada teman-teman kita yang posisinya memang tinggi, tinggi, tinggi. tinggi. Akhirnya ngumpasin bangku Ngumpasin bangku Kok mau? Yeah. Mm. Nah, itu kan melatih kerendahan hatian Nah makanya melayani di gereja bukan hanya sekedar Nah karena kalau konteksnya kita Ya gue ngasih ini Lalu apa yang gue terima? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya nggak gitu Kita mandangnya Tuhan kan? Yeah. Karena Tuhan udah begitu sayang sama saya Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan gitu ah. dulu okay, titik okay. Habis itu ya kita Kayak gitu tadi Latihan yang mendahkan hati lah Latihan Aduh gue yeah di luaran orang kayaknya bangku gini di sini kok gini, gini itu baru top menurut saya yeah. kalau orang yang di luarannya udah dihormatin orang tapi orang yang tetap rendah hati mm. mau mengerjakan hal-hal yang mungkin nggak kelihatan orang yeah. dalam dunia dan itu bisa ketemu di mana pelayanan iya mm. yeah, itu salah satu manfaatnya menurut saya yang bagus ya gitu pelayanan di gereja maksudnya itu yeah, ya, iya, iya, iya. Iya. Iya. tapi saya percaya kayak kamu orang di dunia dunia kreatif pelayanan di tempat lain gini kalau terang nggak pernah masuk ke dunia dunia kayak gitu kita cemen cantik cemen kita gitu. Cemen, Justru terang harus masuk ke dunia-dunia itu semua Tuh, gitu Gitu, oh. well. Oh. Di satu tepuk tanggung gak ngerti sebenarnya. maksudnya Adi Inspire <laughs> oh. oh, maksudnya terang-terang ini harus masuk ke dunia Oh iya dong. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, terang ketemu iya, terang. Iya, iya. terang Cuma marah pas iya. terang dia masuk ke gelap dia abis lampu <laughs> Dia ikut gelap <laughs> Baterainya abis <laughs> Wah, Mbak Tresok, Mbak <laughs> Asyidi, Makanya, <dikeprak>. perlu <laughs> <peru> sebut <-persebutuhan> ini. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, keren keren keren, <laughs> keren keren mana tahan kedepan iya, iya, iya, iya, iya, Kayak <laughs> Apaan <laughs> tuh? Man, ini gak closing, ini closing, closing, closing. So, Sekali sorry, lagi sorry. buat teman-teman semua, kita berharap dari pembicaraan kita itu bisa berkatin kalian, bisa menginspirasi gitu-gitu. Kalau kalian punya atau dapetin nilai-nilai yang menarik buat kalian bisa ketik di kolom komen dan bagiin pastinya. Free banget buat bagiin video ini sehingga kalian juga bisa bagiin ini. Karena kan. udah disensor ya, jadi free ya bagiin. Iya, bagiin udah bakal disensor lagi. Hah? Ant sensornya Buat member. <laughs> buat member. Doang. Dan pastinya kita juga bakalan lanjut dengan topik-topik menarik selanjutnya Bro. Semoga. Semoga, semoga ya. menarik maksudnya. Oh iya. Semoga Bukan menarik. semoga habis ini naik terus sudah uh, ya, memang. Oh, ya, udah memang habis kita nanti episode 2, jadi pasti ada <laughs> <laughs> pasti ada Sampai jumpa di konten Brave Talks berikutnya. Gas guys.